Bapak, Buka, dan Bapak. Maria, ya. Maria Cornelia Johanna Cento. Bapak Makis Cento, dalam nama. Bapak, Buka, dan Roh. Maria Lorenza, Marilah kita bergerak, ya. Bapak Makis dalam nama. Bapak, bangsa, bangsa, bangsa. Uh, Prinsila, dan Ticia Aku membaptis dalam nama. Kau mau merubah Aku Papa Maria. Maria. Aku dalam nama Joseph Albertomanis nah, dalam nama aku dalam nama tambah lagi dua ya? tambah lagi. aku dalam nama maaf, maaf, hatis, eh. Katarina, Nicci, Simone, aku bakunca dalam lama. Matteo, Seru juga, aku bakunca dalam lama apa ada? Di sini ya. Mangota, bubur, nah, Marcellinus misioner, hu! Oh, misioner ya. Aku akan mengatakan nama Papa Pondokada Guru Teodosia Pascal costume selama aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Yohanes, turun tangguh. Aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Andreas, kita lajar. Aduh apa? Aku memaklumkan dalam nama kasat memaki Aku dalam nama Paula Karina Lotharoyin Aku engkau dalam nama Bapak Agnes Donna, Aku engkau, nama Hai, ini mau Cinta, lagi, Halo Lucius, Uemino, Bakaona Aku Maksika, Mama Mama, aku, Mama, Mama <tipas> <tipas> <tipas> makan sampai makan dua itu belum ini. Ada pegang, kasih deh pegang, kasih deh pegang. Kapan nih? Ada. Amat duduk suam besok. Dengan debat pemama. pemaman, debat pemama. Pinter sekali. Ora mau pasang ini ditunggu dia. pas ditunggu tunggu. Dia ditunggu. Ayo, sampai, Mami, baik kok